Setelah trik berputarnya dalam laga grup E Liga Eropa antara Manchester United vs Serif di Stadion Old Trafford menuai pro dan kantra, winger Manchester United Anthony mendapat pembelaan dari bintang PSG sekaligus rekan senegaranya, Neymar. Pasca jeda pertandingan, sang pemain ditarik keluar dan manajer Eric Ten Hag berkomentar bahwa ia akan mengoreksi mantan pemain Ajax itu. Kami pemain asal Brasil dikenal karena seni kami, dan saya tidak akan berhenti melakukan apa yang membawa saya ke tempat saya sekarang. Begitu bunyi pesan Antoni melalui Instagram Stories-nya, Kapten Timnas Brasil Neymar telah menyuarakan dukungannya untuk Antoni. Teruskan, jangan ubah apapun. Lakukanlah nap keberanian dan kegembiraan. Ungkap Neymar di Instagram Stories-nya.